Itu namanya Injil Barnabas yang ditulis oleh orang yang bernama... Nah guys, ini lanjutan yang kelima. Dalam Quran dikatakan bahwa tiap-tiap amal itu adalah seperti kalung yang diberikan atau dipasangkan pada leher. Sementara dalam Injil Barnabas, bab 155 mengatakan bahwa Tuhan itu bebas ya. Ketika Allah menciptakan manusia dengan kebebasannya, ia mengetahui bahwa dia tidak membutuhkan manusia sama sekali. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh seorang eh, Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad, yaitu seorang guru besar yang berasal dari Universitas Al-Azhar. Dia mengatakan bahwa Injil Palsu Barnabas ini bukan saja menentang ajaran Kristiani, Melainkan menentang juga ajaran dari Quran Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat ya Dari sumber-sumber yang otentik, dikatakan demikian Ada beberapa hal yang salah di dalam penulisan atau dalam informasi Injil Barnabas Misalnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa uh, Yesus dilahirkan di zaman Pontius Pilatus dan itu sangat keliru karena Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus pada Lukas 2 ayat 1 kemudian yang kedua Yesus dikatakan berlayar ke Nazaret pada bab 20 20 Injil Barnabas padahal Nazaret itu bukan pelabuhan Bapak Ibu kemudian yang ketiga penulis ini tidak bisa membedakan kata Kristus dan Mesias padahal kedua kata itu artinya sama dia tidak bisa membedakan dan ditulis dalam Injil Barnabas bab 42 Kemudian Bapak Ibu Di dalam bab 40 dikatakan bahwa Bab 40 uh, Injil Barnabas Bapak Ibu dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu makan buah apel Padahal di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Tanah Dikatakan bahwa mereka makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Bukan makan buah apel <laughs> ya, itu dikatakan di dalam kejadian 2 ayat 17. Kemudian Bapak Ibu dikatakan bahwa Injil Barnabas ini mengatakan bahwa anggur itu disimpan di dalam gentong atau drum kayu. Padahal dalam budaya Yahudi tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Justru yang ada adalah pada zaman Tuhan Yesus ada kantong kulit sehingga ada perumpamaan tentang anggur yang baru dan yang lama yang dimasukkan ke dalam kantong kulit yang baru Begitu Bapak Ibu, jadi banyak hal yang saya akan lanjutkan setelah ini